hai teman teman berburu lagi nih bersama kakak di kebun pastinya kakak hari ini mau berburunya di kebun sawit nih teman teman lihat tuh kebun sawitnya oke teman teman yuk kita cari mainan bersama kakak kakak hari ini berburu mainan di kebun sawit teman teman kalau teman teman lihat mainan kasih tahu kakak ya pastinya berburu bersama kakak di channel toys of mainan, teman-teman mana ya mainannya? Teman-teman, wah sepertinya kakak melihat sesuatu. tuh Teman-teman, yuk kita lihat lebih dekat lagi. Wadidaw, kita dapat kepiting. Teman-teman, lihat nih, kakak dapat kepiting warna kuning dan orange. Teman-teman, kakak masukin ke wadah lagi. Kakak baru dapat satu, teman-teman kita harus cari yang lebih banyak lagi ya teman-teman supaya kita dapat mainannya untuk dibawa pulang teman-teman Di mana ya mainannya mainan mana ya kakak belum lihat juga teman-teman semoga aja kita dapat mainan banyak hari ini ya teman-teman Semoga baru-baru kita hari ini Seru ya teman-teman Oke teman-teman Cari mainan lagi Wow Sepertinya kakak dapat mainan teman-teman Lihat nih Wow Kakak dapat Ikan hiu teman-teman Lihat nih ini ikan hiu warnanya Hijau teman-teman Dan ada putihnya juga Lihat nih Kakak dapat ikan hias juga nih teman-teman Kakak dapat ikan hias warna merah muda, dan ada warna hijau tua. nya teman-teman, lihat tuh, cantik kan ikan hias kakak. Kakak masukin ke wadah lagi ya, dan yang ini kakak dapat. Wow, kakak dapat lumba-lumba nih, teman-teman. Warnanya biru, campur putih, kita masukin ke wadah. Lihat tuh, berburu mainan bersama kakak, pasti lebih seru. Cari mainan lagi. Mana ya mainannya teman-teman? Kakak sangat bersemangat nih teman-teman cari mainan. Mana ya? Wak, wow! Kakak dapat lagi nih teman-teman. Kakak dapat dua tuh. Nih, Kakak lihat. Wah, Kakak dapat ikan Nemo nih teman-teman. Dan yang ini apa nih ya teman-teman? Wow! kakak dapat bintang laut merah teman-teman ini bintang laut kakak teman-teman cantik kan simpan ke wadah lagi ini ikan nemo kakak warnanya orange dan putih matanya yang hitam teman-teman cantik ikan nemo kakak masukin ke wadah berburu pasti lebih seru lanjut lagi teman-teman berburu mainannya dimana ya Di sini banyak rumput loh teman-teman jadi kalau berburu mainan harus lebih teliti lagi teman-teman Supaya dapatnya banyak teman-teman Oke Mana ya Wadidaw Kita lihat lebih dekat nih teman-teman Kita dapat buaya mainan nih teman-teman Teman-teman mau dengar suaranya tidak buaya mainan kakak Dengar ya teman-teman Aduh suaranya kok Wah, sepertinya buaya ini lapar, teman-teman. Wadidawa dihiu, kasihan sekali. Yuk, kita berburu lagi. Berburu mainan hari ini sangat seru sekali, teman-teman. Mana lagi ya mainannya, teman-teman? Kita harus mencari mainannya yang semangat, teman-teman, supaya kita dapat yang lebih banyak. Di mana ya, teman-teman? Wow, kita dapat lagi nih, Bos Q. Wadidaw, kita dapat ikan pari kuning nih, Bos. Simpan lagi di wadah. Ada si ikan paus nih, warnanya kuning. Cantikan ikan paus kakak, masukin ke wadah lagi. Dan yang ini, si merah cantik, pastinya si lobster. Teman-teman, cantikan. Kakak masukin ke wadah, lihat tuh wadah kakak sudah hampir penuh. Tapi kakak masih mau berburu lagi, soalnya kakak mau kumpulin yang banyak-banyak supaya nanti kalau pulang ke rumah kakak mainin di rumah teman-teman. Mana ya mainannya? Wadidaw, mainannya di mana ya? Teman-teman lihat enggak? Kalau teman-teman lihat, ke tahu kakak ya, supaya kakak tidak muter-muter nih carinya. Aduh, mana ya mainannya teman-teman? Wow, so amazing teman-teman! Kakak dapat ikan hias lagi nih, warnanya merah muda dan juga. Hijau teman-teman, kakak masukin ke wadah lagi Wow, lihat nih mainan kakak sudah banyak Mantul-mantul teman-teman Kakak dapat lagi nih teman-teman Lihat nih, kakak dapat dua nih teman-teman Kakak dapat ikan hias nih Kakak dapat ikan hias orange dan juga putih nih teman-teman Lihat nih, kakak masukin ke wadah lagi dan yang ini, kakak dapat si gurita cantik nih. Teman-teman, mantul-mantul lihat nih, wadah kakak sudah penuh nih. Teman-teman, yuk kita hitung berapa banyak yang kita peroleh hari ini. Mari kita hitung, teman-teman, kita dapat kepiting nih. Teman-teman, satu, dua, si buaya. 3 ikan hias 4 ikan lumba-lumba teman-teman 5 ikan hiu 6 ikan hias lagi 7 dapat ikan nemo 8 dapat ikan hias lagi 9 dapat si bintang laut 10 dapat ikan paus loh teman-teman. Ikan pausnya cantik. 11 dapat si lobster merah. 12 dapat si gurita merah. Dan yang terakhir 13 Kakak dapat si pari kuning nih teman-teman. Kakak simpan ke wadah. Jangan lupa ya teman-teman like dan subscribe video kakak di channel toys of mainan. Sampai berjumpa di video kakak selanjutnya teman-teman. Bye bye.